Mabro, sebelum konten ini dilanjutin, untuk kalian pengen beli akun CODM dari akun Sultan sampai yang termurah pun, Mabro, langsung aja follow Instagram, add kita jubelin, di disana. Gak hanya ada akun CODM, tapi ada akun game lainnya, Mabro. Jadi tunggu apa lagi, Mabro? Daripada kalian bosan, pake skin butut, langsung aja upgrade skin kalian dengan langsung beli akun di kita Jublin yang pastinya lebih terjangkau. You You got a friend in Yo, what's up, bro? Kabar semuanya? Halo kali ini, bro, Gua mau mereview under underbarrel terbaru dari M4, bro. Ini kabar kebaikan untuk kalian, Mabrur pencinta Call of Duty, bro ya. Yang sebelumnya kalian main di PlayStation atau PC, kan ada tuh, bro, attachment yang bisa kita pakein ke senjata dan memberikan peluru tambahan berupa launcher ya atau bom launcher. Kalian lihat di Mabrur itu gambar itu ya loh kalian ya tuh ya di bawahnya nah ini berisikan bom untuk meledakan palak kalian dan Ocha akan mainkan empor ini mah bro bersama launcher tamper kita jadi kita ada tiga. Boom, dua, dua, dua. Peringatan dipastikan musuh tuh bakal kesel banget tuh mau cek. Nah ini barrelnya mah bro. Dan untuk kalian yang pengen tahu cara mendapatkannya, langsung aja nonton sampai videonya habis oke, jangan di skip skip mah bro. Karena untuk mendapatkan under barrel ini kalian harus ngerjain misi dulu oke. Langsung nonton sampai habis, darahnya kasih attachment dengan speednya mah bro oke. Iya mah bro, jadi di dalam game. Let's go. Wew, wew, wew, wew, lemot ya. Mana musuh ya? Mati kau! Ya, langsung double kill aja mabro mantap sekali Oke, Oce mau pakai tampar dulu deh Nice Ah, ya, dia ga mati Tapi, seke okay lah bro Ini asik kok main gini Aduh, ga satu hit Ah, mati lagi Kita terus-terusan main seperti ini mabro Karena asik sekali dapat dua, Dapat lagi mah, Bro. Uy, asik banget deh main gini. Mantap. Mantap. Kita ratain langsung aja mah, Bro ya. No, a... no, God, no, God, please, no, no, no, oke, okay, Ma, bro, kita geser. Aduh, siapa sih? No, no, no, no, no, sih, bro. Oh my god, mana musuhnya? Aduh, ada trofi lagi, bangkai-bangkai, trofi dia, Ma, bro. Asik well, kayak begini dah. mulih diku pake. Hei, halo. Ya, yeah. aku jadi tukang ledak-ledak ya. Mantap jiwa. A few moments later. Let's go, bro. Let's try again. Huu! Hai. halo, mantap, wow gokil ya. Itu dapat lagi Ma bro. Tapi cuma mati nggak apa-apa sih. Soalnya ya kalau misalnya mati gini, Ma bro. Nah, jadi restock lagi kan, loncernya Gitu. Jadi kita mati aja, bro. Mati lagi dia. Mati lagi. Yeah. Ya mati dia. Dadah. Hey. Oh ya sudah mulai paham cara memainkan nama, ya, Bro. Ya. Cara makanya kalian tetap bersiap-siap untuk menembak, ma, Bro. Musuhnya jika jauh ya. Ya jarak yang tidak mungkin dilalui oleh tamper lah ya. Bom-bom gini. Jadi kalian tetap jaga-jaga. Bisa sambil nge-scope kok, BTW. Hai, ya, pasti dia masih deh kaget, Bro. Kalau lagi deket gitu baru kita sikat ya. Kalau lagi jauh gini dan kita kali bisa peluru, tidak perlu dipakai karena ya memang tidak ada pelurunya. Oke, eh, mantap sekali kan? Gila, tamper itu ngisinya dua. Jadi kita punya banyak loncer nih, Bro. Aku akan keluarkan ke ulti dulu. Nice. Bro? udah lama banget nih gak dapet ranket di map kapal, mah Bro. Dapat pro lagi. Wow. Halo kita tetap harus kecil mah bro, bakal jauh. Nah seperti itu ya. Nah, ada yang mati mah bro, terkena bawaan nice, cianes bukan kan. lagi dia mah bro, aku akan mengeluarkan ultiku. Mati dia mah bro. Waduh. Nah sembang tuh orang. Hai. Hey. Hai. Hey, dia mati dong sama yang lain. Mantap, Bang Bro. Sekaratin aja Kita bikin buat sekarat aja. Hih. Oh, udah anjing lagi. Woi. Oh, Daningan gue udah oh, mati, teng. weee menang menang menang menang ya mabro kita sudah di video, video Bro ini attachment atau gunspend kalian silahkan lihat mabro diantaranya ucap pake Monolith suppressor light barrel, no stock, under barrel dan 40 round action magazine mabro under barrel launcher ini yang paling penting mabro, ya yang paling ngeselin ini ya walaupun kita punya launcher ini kita tetap saja Bro kalian tuh harus mempersiapkan Adashiban daisypun untuk menembak juga seperti biasa karena kan kita nggak mungkin ngandelin launcher aja apalagi pelurunya tuh cuma satu ya kan. Jadi kita harus nunggu mati dulu atau nunggu pergantian run baru keisi lagi. Dan untuk kalian yang belum tahu cara mendapatkan ya kalian tuh ke event ini mah bro. Habis itu ke seasonal. Setelah itu kalian bisa tuh ya. Nih, tuh attach mah bro ini nama misinya. Kalian bisa kerjain misinya mah bro. Tuh, kalian lihat ya. Nah, Cepet kok mabroh kerjain misinya ya. Tapi kalau kalian nggak mau kerjain misinya langsung aja follow instagram at kita joki titikin. Nanti di joki misi kalian di sana Oke? Okay? Tapi walaupun nggak joki nggak apa-apa kok. Ini nggak nyampe 1 jam lah Jadi kalian kerjain aja sendiri ya. Supaya kalian mendapatkan under barrel launchernya. Yang sangat OP ini. ya udah mabroh kayak gitu aja video kalian nama ya, maksimal udah menonton ini. Yep, see you mabroh. Dada, Dada semuanya. Yaudah. Dada semuanya. See you next.